mari kita lanjutkan, pada bagian ini kita akan mencoba library rxjs observable, ya, kita akan manfaatkan library ini untuk membuat observable function, oke okay. pertama-tama, um, di dalam product service, ya, product service product service, ingat ya, product service kemarin ini, merupakan singleton class yang kita buat untuk menampung data, array of product yang masih hardcode seperti ini, ya jadi product service ini tempat kita meletakkan data di sini, nah Um, di sini kita akan mengimport RxJS ya pertama kita import di atas Observable ya from RxJS kemudian kita import juga of ya from RxJS nanti ada uh, saya akan terangkan apa itu of ya lalu um, masih di dalam produk service TS kita buat sebuah uh, method ya yang Tipenya adalah observable, oke. Okay. Return value-nya adalah observable. Jadi di sini aja ya, kita buat product list, oke. Okay. Return value-nya adalah observable dan tipe datanya bisa any. Artinya observable ini bisa mereturn apa, menerima atau menghasilkan data tipe data apapun ya, bisa string, bisa integer dan sebagainya. Ini. Oke, okay, kemudian ini hanya kecil. Nah, di sini kita akan simpel aja, kita akan return sebuah string. Ini nanti diisi JSON. Simple seperti ini. Oke. Okay. Dan kalau Anda amati, um, ada error di sini ya. Kenapa ini error tidak muncul? Karena um, tipenya adalah observable. Jadi kita tidak boleh langsung return string seperti ini. Solusi sementara ya, ini hanya solusi sementara. Um, kita harus mengcasting objek um, string ini menjadi objek observable. Caranya menggunakan of kurung buka kurung tutup. Ya ini hanya kita lakukan sementara, nanti kita akan ganti lagi ya. Jadi of di atas fungsinya adalah untuk mengconvert apapun di dalamnya menjadi observable object yang siap di subscribe oleh konsumen. Konsumer maksud saya ya. Jadi Teman-teman um, kita sudah selesai membuat sebuah metode yang bersifat yang berupa observable object yang siap untuk di-subscribe oleh consumer. Oke, okay. nah sekarang kita akan mencoba mempraktekkan observable ini. Oke, okay. jadi kalau Anda ingat, salah satu komponen yang mas, uh, yang telah menggunakan data produk di product service, ya, data produk ini adalah product component. Ya, jadi produk komponen HTML Anda buka. Produk komponen HTML, produk produk komponen ini ya, kemudian di bagian paling atas sini. Oke, okay. kita akan coba um, memanggil ya, setidaknya memanggil observable ini. Oke, okay. pertama kita buat H1, kemudian saya menggunakan string interpolations ya, kemudian kita coba menampilkan sebuah variabel JSON seperti itu. Yang kedua kita siapkan ion button ion button ya kemudian event Binding adalah klik dan kalau diklik maka kita menjalankan sebuah fungsi ya namanya list produk oke okay. kita beri nama kita beri label product get product oke okay. ion button ada event binding klik List produk. Nah, kita belum bikin list produknya. Um, untuk itu kita buka controller dari produk komponen, yakni produk komponen.ts. Ya, sudah buka produk komponen.ts. Lalu di dalamnya, kalau masih ingat, kita punya sebuah array products dan kita ambil dari service, ya. PS ini adalah produk service yang tentu saja kita sempat import dan kita um, Inisialis ya di konstruktornya dan di NGO kita panggil product spoon yang akan menggrab mengambil data ini. Oke, okay. nah balik lagi ke sini. Uh, kita ciptakan JSON string, oke okay. variable JSON string di sini. JSON string menunggu data dari. Observable, oke, okay. menunggu data dari Observable. Jadi hanya sekedar string sederhana uh, yang sudah kita uh, bindingkan ke sini. Ya. Jadi ada H1 dan akan muncul tulisan ini, teman-teman. Oke. Okay. Kemudian di bagian uh, ini untuk event binding kliknya, kalau anda mati kita sudah punya event binding yang akan memanggil list produk kita belum punya prod, uh, fungsinya kita buat uh, list produk fungsi list produk ya list produk dan eh uh, ya nanti kalau dijalankan nanti munculnya seperti ini h satunya muncul menunggu dari observable ada get product kalau diklik get product-nya karena dibine dengan fungsi list product maka dia akan menjalankan ini tapi masih kosong nah di dalam sini nanti kita akan memanggil mensubscribe tempatnya um, observable Uh, yang ter terletak di product service. Caranya bagaimana? Oke, okay. um, pernama-nama untuk mengakses product service, Anda bisa gunakan PS kemudian Anda bisa akses observable-nya, list. Oke, okay. jadi product listnya itu adalah uh, ini, fungsi product list. Ya, jadi seperti ini teman-teman dan mungkin anda membayangkan caranya adalah kita bisa panggil product list lalu hasilnya kita populate kembali ke dalam um, misalkan JSON yang kita siapkan di sini oke okay. dis dot JSON sama dengan .js product list jadi harapannya produk-produk tersebut atau bukan produk ya maksud saya teks ini ini nanti di si JSON akan berhasil ditangkap dan disimpan ke JSON string yang di sini, tapi ada error ya. Karena apa? Karena sekali lagi, product list di sini adalah observable. Oke. Okay? Konsep observable tidak boleh, tidak bisa hanya sekedar manggil fungsinya. Nggak bisa seperti itu. Konsepnya adalah kita harus subscribe, ya. Kita harus subscribe sebagai konsumer. Kita harus subscribe kepada observable, ya. Karena apa? Karena observable ini seperti saya katakan tadi, dia running di secara asinkronus di different rate yang berbeda sehingga tidak uh, bisa seperti memanggil fungsi pada umumnya. Oke, okay. dengan demikian kita rubah programnya ya menjadi pemanggilan fungsi sederhana menjadi subscribe. Ya. gimana cara nulisnya? Um, Pertama-tama kita hapus dulu product list. Nah, anda bisa dot lagi disitu ada subscribe. Oke, okay. subscribe kurung buka kurung tutup titik koma di dalamnya kita buat sebuah anonymous function anonymous function adalah fungsi tanpa nama ya fungsi yang tidak punya nama oke okay. dan ada satu parameter yang dipasing di sini yakni data Di mana data ini adalah tentu saja um, apa namanya sesuatu yang diritankan ya data ini adalah sesuatu yang diritankan di -kan sini ya jadi kalau data apapun di sini maka untuk membaca tulisan ini maka kita bisa gunakan akses parameter data yang di sini. Dengan demikian kita bisa tulis json, sorry, this.json sama dengan data. Oke, okay. this.json sama dengan data. Nah, kelihatannya sudah benar ya, tapi waktu kita jalankan, tulisannya tetap sama teman-teman ya, jadi kalau ini dicek kan get product, ya nothing shows, ya tidak ada yang muncul. Jadi, menunggu dari observable-nya tetap seperti ini. Harusnya, kan, dia text berubah menjadi ini nanti diisi json seperti itu kan. Nah, apa yang salah? Oke. Okay. Yang salah adalah bug di JavaScript teman-teman ya. Jadi Jason ini bukan mengarah kepada json string yang kita buat di atas. Dish JSON ini mengarah kepada fungsi anonymous yang ada di dalam sini ya. mengarah ke dalam sini. Jadi untuk mengatasi bug ini kita ya ini ya Mengacu pada objek observable yang dipasingkan. Jadi, disini mengacu pada objek observable yang dipasingkan. Nah, solusinya adalah menggunakan arrow function untuk mengatasi bab RxJS observable. Nah, kita akan lihat seperti apa arrow function.